Yo minasa, o genki desu ka, wa Tio desu Welcome back on Mahwatch Youtube Channel Kali ini gue akan mereview barang yang menurut gue sih hot ya Nah ini dari brand Casio, tapi dari line G-Shock nah Yang bakal gue bahas itu adalah yang seri Collapse Tempo lalu gue pernah bahas G-Shock bahwa Jam tangan brand ini sebetulnya mereka nggak akan pernah kehabisan ide dan kali ini gue dibikin geleng-geleng lagi ya. Gue nggak nyangka loh ternyata yang kali ini dia bener-bener kolaps. -bener itu nggak cuman satu aja biasanya kan cuman kolapsnya itu kan cuman satu ya misalkan sama gorillas ya udahlah versi gorillas gitu kan, sama Dragon Ball mungkin sama One Piece kayak gitu kan tapi judseed nah ini sebetulnya dia kolaborasinya itu sama dua sekaligus ya plus sama G-Shocknya sendiri berarti dia udah tiga in title ya yang gue bahas sekarang adalah G-Shock Collapse with Subcrew and Steve Caballero ya itu namanya DW6900SBC20 Apalagi yang sekarang ini yang dipakai collapse adalah seri yang legendary ya 6.900 ya Walaupun sebetulnya the first legendary itu 5.600 Tapi ini salah satu tipe yang sebetulnya udah masuk dalam kategori legendary ya Nah menurut gua yang satu ini nggak boleh dilewatin sih ya Subscrew itu apa sih sebetulnya kalau yang collab yang sekarang Nah Subscrew itu adalah brand streetwear asal Hong Kong. Nah kalau Steve Caballero itu adalah profesional skateboarder ya Pemain atau pemain skateboard asal Amerika Serikat ya G-Shock ini dibuat untuk merayakan streetwear Yang sangat dipengaruhi budaya skateboarding Nah selain itu juga memperingati masuknya skateboarding di Olimpiade pada tahun 2020 lalu ya Di kali ini tuh G-Shock menyajikan sesuatu yang beda ya Jadi kalian beli ini itu nggak cuma dapat jam tangan aja ya, dapat gift boxnya juga ya. Gift boxnya itu uh, bentuknya kapal selam ya sebagai figurnya maskot sub -crew. Terus, kalian juga dapat figur atau patungnya Steve Caballero yang kepalanya juga ada dua, ya. Satu kepalanya Steve Caballero sendiri, yang kedua ini kepala naga yang bisa kalian ganti-ganti juga, ya, untuk di figurnya si Steve Caballero. Terus, desain jam tangannya ini juga keren, ya. Dia warnanya navy blue sama white, jadi di sini dia kolaborasinya itu bener-bener sama persis, ya, kayak kaos. Uh, kardigannya si Steve Caballero ya Terus abis itu di, di bagian Dial tengahnya ini Di platingnya ini juga ada logonya uh, Caballero sama Subcrew. ini keren abis sih menurut gue nah, Jadi kalian gak cuma dapet Gift box, tapi kalian juga dapat papan skateboard Sama dapet gift bagnya Itu yang buat ngantongin papan skateboardnya Ada rodanya gak? Gak, rodanya pasang sendiri, boro-boro Ini papan skateboard aja udah gede Ya gak sih? untuk diameternya ya itu jam G-Shock 6900 itu ada di 50 mm terus untuk ketebalannya di 16,3 mm untuk lak sendiri itu 53,2 mm jadi sebetulnya Casio G-Shock ini termasuk mid-size ya Nah untuk case sama strapnya itu masih menggunakan ciri khas dari G-Shock menggunakan resin ya Nah untuk glass materialnya masih menggunakan mineral glass Dan untuk movementnya menggunakan quartz movement or quartz digital ya Quartz resistancenya sendiri itu di 200 meter So gimana? Terutama buat kolektor 69 nih kolektor 6900 nih Kayaknya belum belum lengkap deh kalau Lo udah ngaku kolektor 69, terus habis itu habis itu lo udah ngumpulin yang Collapse collab atau yang anniversary, terus habis itu lo belum punya Steve Caballero. Hmm. Jangan ngaku kolektor 6900 sih kalau belum punya Steve Caballero nih. Jadi menurut gua ini wajib ada ya, wajib koleksi kalau menurut gua sih ya. So Buat kalian yang mau berburu bisa langsung cek and recheck di website kita atau aplikasi di jamtangan.com Buat kalian yang suka sama info-info terbaru dari kita jangan lupa subscribe Buat yang ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen Atau mungkin menurut kalian gimana sih mengenai G-Shock Collapse yang sekarang ini Kalian juga bisa tulis pendapat kalian di kolom komen Oke, okay. I think that's all, everyone. Buat yang mau berburu, silahkan ya. Kalian udah tahu linknya, kalian udah tahu jalannya, kan? Happy hunting and happy shopping, everyone. See you on the next video. Bye.